video kali ini membahas ragam hias isen-isen pada batik judul solo isen-isen digunakan sebagai motif lengkap untuk mengisi kekosongan bidang antara ornamen atau motif utama supaya motif batik terlihat cantik dan indah ada berbagai macam isen-isen pada batik judul solo umumnya berupa garis lurus garis kecil-kecil garis melengkung lingkaran kecil dan lain sebagainya yang mana jika diisikan pada motif batik, maka akan terlihat indah. Isen bisa diartikan juga isian, namun walaupun motif pelengkap, isen selalu disesuaikan dengan motif utamanya agar terlihat padu, nyatu, dan pas. Kadangkala pembatik pemula sering menemukan kesulitan dalam mencocokkan isen-isen dan ornamen supaya terlihat cocok dan bagus. Misal, membatik ornamen atau motif bunga, maka harus diisi isen-isen yang bagaimana supaya terlihat cocok dan bagus. Maka untuk itu, ada baiknya kita periksa dan bandingkan terlebih dahulu berbagai macam gambar isen-isen atau contoh pada kain batik Jogja solo yang udah ada atau udah jadi. Lalu, cocokkan dan sesuaikan isen-isen mana yang akan diisikan pada ornamen yang kita akan kerjakan. Di sini ada beberapa contoh isen isen, diantaranya adalah isen pisisan, isen boko pokok isen sawut, sekar sengkeh, isen poleng bintulu ayu, isen poleng. isensi rapan, isensi melik, isensi sekar lombok, isensi perpacar pacar, sisi putih, Serawean bukisan, simawi Dungu, kembang jeruk, kembang rokok, kembang lombok, kembang pepe, kembang tibo, kembang Maru, kembang kembungus ke deru mau lihat kendela kosong enjon ndoseu manggaran arisalugi sungutan uceng uceng uceng satu uceng bajing, kucing, kelamo, cecak saut, cecak, galaran, kucing sisik Cacahuri, cecep itu, awil awil, jembalresawut. Itulah video tentang ragam jenis isen isen di batik Jogja Solo. Semoga bermanfaat. Oh iya, untuk contoh isen-isen bisa di-download Dan link downloadnya nanti ada di kolom deskripsi Terima kasih